Kak Keluar main yuk tidak mau Kenapa tidak boleh sama presiden lah emang kenapa Kak Iya tidak sakit hmm? iya tidak sakit biar enggak sakit <lacht> <tuk> kita beliin es krim deh, Kak. tidak mau kenapa Oh ya, kita beliin mainan deh kak Tidak mau, sudah diberikan ibu Mainan Oh ya Tidak. Ayolah kak, main keluar sebentar aja Tidak mau, main dari aku ang um, Ya, dapat pahala Dan saya